Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Wasyukumillah, Alhamdulillah Wa taulawalakumwatailah, wa taulawalakumwatailah, wa taulawalakumwatailah Yang saya cintai dan saya banggakan Segenap seluruh peserta didik SMK Mahalim Prambatan Kudus Ini SMK Mahalim Prambatan Law, Kudus Dimanapun kalian berada Yang selalu senantiasa saya sayangi dan saya cintai Pertama-tama marah senantiasa kita mengajarkan puji syukur darat Allah subhanahu wa ta'ala Marah pada kesempatan hari ini Pada saat ini kita masih dapat bertemu walaupun lewat daring Walaupun tidak bisa bertatap muka Tentunya saya harapkan pertemuan ini membawa manfaat kepada kita semua Amin, amin. Anak-anakku sekalian yang berbahagia selaku umum akan menyampaikan terkait dengan situasi pada saat ini yaitu situasi di mana wilayah kita khususnya pada wilayah di seluruh negara satu dan Indonesia dilanda musibah yaitu terkait dengan adanya pandemi virus corona atau covid-19. Tentunya itu akan berdampak kepada kita semua dan juga berdampak pada bidang atau badan sektor pendidikan, di antaranya kepada adik-adik sekalian pada saat sekarang, sesuai dengan tahun, ajaran baru, adik-adik, anak-anakku sekalian tidak bisa bertatap muka langsung. Makanya, pada kesempatan saat ini saya akan menyampaikan terkait dengan COVID-19 atau New Normal. Tentunya sebelum saya masuk ke sana saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Kanit Dimas Polsek Kalimungu, nama saya Aitu Junaidi jabatan selaku Kanit Dimas Polsek Kali Polres Kudus. Di mana pada Polsek Kalimungu. Saya selaku pemmas yaitu kepala unit pembinaan masyarakat diantaranya terkait dengan pembinaan terhadap di antaranya generasi muda yaitu termasuk di lingkungan pendidikan termasuk kepada anak-anakku sekalian seluruh peserta didik di SMK Maritim Putus. Sebelum saya berbicara lebih jauh terkait dengan COVID-19 dan Kebiasaan Ber Saya akan mencapai, Menyampaikan bahwa Situasi saat ini di wilayah kita Khususnya di wilayah Kabupaten Kudus Sampai saat ini Masih dijumpai banyak korban Dari keganasan COVID-19 atau virus Corona Makanya Sampai saat ini Kita tidak bisa Diperbolehkan bertemu muka karena dikhawatirkan penyebaran wabah virus corona akan semakin meningkat di wilayah kita. menilai ke belakang terkait dengan wabah virus corona atau covid-19 yang pada awal Maret pada tanggal 2 Maret 2020 yang diumumkan secara langsung oleh bapak presiden kita bapak Jokowi Dodo pertama kali virus corona ada di Indonesia hanya dua yang positif virus corona setelah lima bulan sampai sekarang jumlahnya sudah lebih dari 57.000 yang positif dari lima bulan mulai bulan Maret sampai dengan awal bulan Juli ini sudah di Indonesia Total yang positif sudah 57.770 orang Maka dari itu Dengan jumlah yang sedemikian besar Dan meningkatnya pun semakin meningkat tajam Terkait dengan korban COVID-19 Maka kami selaku Kalibiman Kosa Kalimungu Memberikan gambaran maupun pembinaan Terkait dengan COVID-19 Perlu ada ketahui bersama Bahwa saat ini Di wilayah kita, misalnya wilayah kudus Sudah Demikian banyak korban Jadi sudah dianggap sebagai Zona Merah Jadi implikasinya Akhirnya kepada adanya sekalian Yang tidak bisa melaksanakan Kegiatan KBM Dengan cara bertatap muka. Pada itu, saya akan menyampaikan walaupun lewat media online, saya akan menyampaikan kepada kalian semua Apa itu COVID-19 Dan kita harus nanti sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus tahu apa itu COVID-19 Kita sampaikan di awal, untuk COVID-19 pertama kali ditemukan di wilayah kota Wuhan Tiongkok Cina pada akhir bulan Desember 2020 maka karena itu virus Corona dinamai COVID-19 Hai nah, Corona itu nama virusnya COVID-19 itu akibat yang ditimbulkan oleh virus tersebut kemudian 19 Ya 19 itu karena penyakit itu ditemukan di akhir tahun 2019 akhirnya dinamakan COVID-19 Masuk ke Indonesia tapi sudah saya sampaikan di awal bulan Maret pada tanggal 2 Maret 2020 Yang disampaikan langsung oleh beliau Bapak Presiden Jokowi Widodo sampai lima bulan ke sini, sampai bulan Juli sudah banyak sekali korban yang berjatuhan maka dari itu ini perlu saya sampaikan kepada kalian semua terkait dengan definisi COVID-19 dan nanti aplikasinya pada saat kalian di lapangan atau kalian di masyarakat maupun di sekolah itu terkait dengan kebiasaan yang baru tersetakan baru atau yang namanya yang lebih keren namanya yaitu namanya new normal Baik kita menginjak ke apa itu Corona atau COVID-19 Corona adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan berat seperti infeksi paru-paru dan sas atau yang lain dan kita sampaikan ditemukan pada tanggal 30 Desember 2019 kemudian terkait dengan virus Corona tersebut sampai saat ini belum ditemukan vaksin jadi belum ada vaksinnya sampai saat ini makanya kita semua harus berhati hati terkait dengan virus corona. Mungkin ada adik, adik atau anak-anakku sekalian, terkait dengan virus corona ada yang percaya, yang tidak percaya maupun ragu-ragu. Karena memang virus corona tidak bisa kelihatan, tapi akibatnya yang nyata sekali. Kemudian untuk antisipasi karena virus corona itu menyerahnya sistem saluran pernapasan, makanya kita harus antisipasi terkait dengan sistem pernapasan kita, ya, karena yaitu lewat mulut maupun lewat hidung. Makanya untuk mencegahnya virus corona yaitu kita diwajibkan dengan memakai masker. Ya. Kita kembali terkait dengan virus Corona Atau COVID-19 Yang Bentuknya Hanya berdiameter sebesar 400 sampai 500 mikro Dan ini artinya Semua jenis masker Dapat mencegah masuknya virus ini Semua jenis masker Dapat mencegah masuknya virus ini Virus Corona ini Dapat hidup di tangan kita selama 10 menit Maka dari itu Guna mengantisipasi Kita biasakan menyimpan Hand sanitizer Di dalam kantong kita Guna untuk tindakan pencegahan Kemudian yang selanjutnya virus korona Yang menempel pada permukaan logam akan bertahan selama 12 jam Jadi mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air sudah cukup Makanya kita bisa di dilain kita memakai masker Kita harus sering cuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir Virus corona tidak menetap di udara tetapi menempel di permukaan benda. Virus corona ketika menempel pada kain akan bertahan selama 9 jam. Jadi cucilah pakaian atau jemur di bawah sinar matahari guna untuk menghilangkannya. Makanya saya sampaikan kepada kalian semua, kalau seandainya kalian sudah selesai beraktivitas dari luar segera Cuci tangan, kemudian baju dilepas, pakai dilepas, kemudian di, direndam, ganti pakaian. Jangan setelah ganti pakaian, di terus di, pakaiannya di, di, digantung di hangat. Kemudian terkait dengan new normal atau ada kebiasaan yang baru di masyarakat. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan Agar kita terhindar dari penyebaran agar virus corona Hanya beberapa hal yang perlu kita lakukan Satu, yaitu senangnya memakai masker nah, Seperti saya ini, senangnya saya memakai masker Untuk melindungi sistem penapasan kita yaitu hidung dan mulut Kapan kita memakai masker? Yaitu kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Artinya kapanpun berarti setiap waktu, setiap kita keluar dari rumah, kita harus senantiasa melekat memakai masker. Dimanapun berarti setiap di tempat, dimanapun, tempat kita harus memakai masker. Kepada siapapun, Berarti kepada semua saja Semua warga masyarakat Orang Baik orang tua, bapak ibu kita Maupun adik-adik kita Yang masih kecil balita juga harus Pakaikan masker Setiap kita melakukan aktivitas Di luar rumah Kita harus biasakan Memakai masker Yang kedua senantiasa Jaga jarak jarak antar individu satu dengan yang lain minimal 1 meter sampai dengan 2 meter. Yang selanjutnya di samping pakai masker jaga jarak kemudian kita senantiasa menghindari kerumunan atau social distancing. Dari kerumunan, bergerombol, bergadang, kekuluhan Nah itu hindari Paling tidak kita harus senantiasa di rumah Kalaupun kita keluar rumah Kita harus memperhatikan faktor resiko penyebaran terkait dengan wabah virus corona Mungkin adik-adik, karena adik-adik masih muda, masih remaja Karena imunitas tinggi, kekebalan tubuh kalian tinggi tidak akan kalian atau sulit terkena dari wadah virus corona tapi kita tidak tahu virus itu menempat kepada siapa kita tidak tahu mungkin adik-adik kita -adik ada virus tapi mungkin karena berhubungan dengan temannya bisa ketendakan virus nah virus itu nanti terbawa ke rumah pada orang tua, kakek, nenek, atau adik yang imunitasnya rendah, akhirnya bisa tertular. Makanya, saya pesan kepada kalian semua pada saat kalian mau keluar rumah, kalian pertimbangkan faktor resiko apabila kalian keluar rumah terhadap terkait dengan wabah virus corona tersebut. Kemudian, hal-hal yang perlu kita lakukan juga. Yaitu senantiasa cuci tangan dengan memakai sabun pada air yang mengalir sampai bersih Kenapa ini kita sampaikan cuci tangan pakai sabun? Karena tadi tak sampaikan bahwa virus corona menempel pada permukaan-permukaan logam -permukaan atau barang Yang pada saat itu sering barang tersebut logam itu sering-sering dipegang sama orang-orang lain Makanya sering-seringlah kita pada saat setelah melakukan aktivitas Selesai melakukan aktivitas Kita sering-sering mencuci tangan dengan pakai sabun Pada air yang mengalir sampai bersih ya. Dan bisa juga dengan menggunakan hand sanitizer Tapi saya sarankan Kita harus sering-sering pakai mencuci tangan dengan pakai sabun Kalau hand sanitizer Karena itu terbuat dari alkohol kalau kita terlalu sering Memakai hand sanitizer Karena itu larutan terbuat dari alkohol Maka nanti akan Kalau kulit kita yang tidak tebal tidak kuat Akan terjadi iritasi Makanya lebih baik kita Serta sering-sering Mencuci tangan dengan memakai sabun pada air yang tidak bersih Kemudian yang selanjutnya Karena itu Virus corona itu menyerang terhadap kekebalan tubuh kita kita harus tubuh kita harus kebal yaitu dengan cara kita berperilaku hidup bersih dan sehat hidup bersih dan sehat diantaranya itu satu terkait dengan kebersihan kemudian baik tempat tidur kita, rumah kita kalau ke sekolah berarti tempat Belajar kita kalau di kantor berarti tempat kerja kita. Ya. Kalau mungkin di pabrik tempat kerja kita harus harus bersih. Berperilaku hidup sehat bagaimana? Ya. Paling tidak kita dalam mengkonsumsi makanan makanan yang sehat yang berisi Perbanyaklah makan dan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Itu akan mencegah atau akan menimbulkan Imun kekebalan tubuh kita akan semakin baik Dan bisa meng dari virus-virus corona tersebut Perlu kalian tetap bersama Bahwa virus corona kita sampaikan sampai saat ini Belum ada vaksin yang membuktikan bahwa Itu suatu bentuk obat dari penawar dari corona Maka dari itu Beberapa hal yang saya sampaikan Terkait dengan Antisipasi kita Pencegahan kita dalam penyebaran virus Corona Di antaranya pakai masker Kemudian jaga jarak Kemudian di berkerumun, bergerombol atau social distancing Dan senantiasa cuci tangan Dengan memakai sabun Kemudian pada saat kita Era normal Pada saat kita di kita pendidikan, karena di sekolah juga sudah menerapkan yang namanya protokol kesehatan, di antaranya beberapa hal yang, yang saya sampaikan di atas. Ya. Di sektor pendidikan pun seperti itu, di sektor, sektor ekonomi, sektor keagamaan, sahabat di sektor keagamaan, di antaranya pada saat kita beribadah, baik di musola maupun di masjid, kita sholat. Berarti jaraknya harus Ada antar satu jemaah dengan jemaah yang lain Ada jaraknya Kemudian Kalau selama ini kita Ketemu teman, ketemu rekan Atau setelah beribadah Setelah sholat, kita saling berjabat tangan Untuk sementara Kita hilangkan Kita tidak usah bersalaman Hanya kita salamat di depan Dada seperti ini, sambil kita bersenyum Ganti salaman Dengan Senyuman itu diantara pada sektor keagamaan, kemudian pada sektor transportasi atau pelayan publik, apakah itu di kantor-kantor pelayanan umum, di jasa-jasa transportasi sudah menerapkan terkait dengan protokol kesehatan, diantaranya kalau mungkin di sarana pelayanan umum, tempat tunggu, ruang tunggu sudah jaraknya dikasih jarak jalan ya, seperti itu Kemudian di sektor transportasi Di mobil maupun di angkutan Di bis itu sudah ada jaraknya masing-masing Dikasih jarak Kemudian karena pada saat di sektor pendidikan Seperti sekolah Juga sudah menerapkan Yang namanya protokol kesehatan Di antaranya Tempat belajar KBM Walaupun sampai saat ini Adik-adik masih belum diperbolehkan dengan tatap muka. Walaupun kalaupun nanti sudah ada regulasi maupun aturan dari pemerintah pusat terkait dengan diperbolehkannya kajian secara tatap muka, tentunya harus dengan protokol kesehatan. Di antaranya pada saat pertama masuk sekolah harusnya diperiksa suhu tubuh. Periksa suhu tubuh kalau di atas 37 derajat atau menderita batuk pilek mungkin untuk sementara ada di foto isolasi mandiri atau berobat dulu. Kita diperkenankan mengikuti KPM. Setelah masuk sekolah tidak boleh berjabat tangan dengan guru. Ya, untuk antisipasi penyebaran apa virus corona. Kemudian pada saat masuk kelas Tentunya bang, penempatan bangku-bangku itu juga sudah Sesuai protokol kesehatan Dikasih jarak-jarak-jarak Seperti itu Itu minimal protokol kesehatan pada Sektor pendidikan Maka dari itu Saya menghibur kepada kalian semua Walaupun ini lewat daring Lewat online Apa yang saya sampaikan ini Mudah-mudahan bermanfaat saya tahu kalian imun, karena remaja, masih muda, banyak kekebalan maupun imunitas tubuh kalian masih bagus. Saya sekali terpura. Karena kalau kalian melihat di media sosial, televisi, yang ini yang terkena korban dari kejaran raba virus corona, rata rata yang usianya sudah lanjut, maupun yang pada saat itu si pasien tersebut menderita Gejala penyakit yang lain Penyakit bawaan Maka dari itu Kalian yang mana notabene Imunitas masih Bagus Maka bawa tubuhnya masih kuat Kalian juga harus Antisipasi terkait dengan Penyebaran bawa bingung Dengan cara-cara yang Sudah kami sebutkan Di antaranya 1,5 Sama ke masker Mudah dihindari kerumunan Jaga jarak antar Satu dengan yang lain Tidak usah bersalaman Banyak kita Ganti salaman dengan senyuman Kemudian senantiasa Cuci tangan dengan Memakai sabun pada air yang mengalir Empat item itu Yang kalian lakukan insya Allah Ini akan bermanfaat kepada diri kalian maupun bermanfaat bagi orang lain. Keselamatan anda juga keselamatan orang lain, terutama keselamatan ke keluarga. Maka dari itu saya berpesan kepada kalian semua dari empat item itu yang saya sampaikan senantiasa kalian taati kalian laksanakan pakai masker jaga jarak kemudian jauhi kerumunan tidak usah meluyur tidak usah bergerombol kemudian senantiasa cuci tangan dengan memakai sabun pada air yang mengalir mungkin itu ya bisa saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf dan sekali lagi kesimpulan saya pada saat era normal seperti ini di saat pandemi virus COVID-19 Kita harus menerapkan Protokol kesehatan dengan Sebaik-baiknya Dengan disiplin kita, dengan disiplin Kalian, insya Allah Virus ini segera hilang Dari wilayah kita Pada umumnya, wilayah negara, -negara Salam Indonesia, dengan cara Satu, senantiasa Memakai masker Dimanapun, kapanmu, dan kepada siapapun Pada saat kita melakukan aktivitas di luar rumah. Yang kedua, hindari kerumunan, berkerumun, bergerombol, begadang, dan teluyuran. Yang ketiga, senantiasa jaga jarak antar satu dengan yang lain minimal satu meter. Ganti coba tangan kita. Dengan senyuman dan Salam di depan jajah seperti ini Yang selanjutnya yang keempat senam biasa cuci tangan dengan memakai sabun pada air yang mengalir Sampai bersih Pada air yang masih sampai bersih Atau bisa juga dengan menggunakan hand sanitizer Dari apa yang saya sampaikan Saya berharap bisa bermanfaat untuk diri kalian, dan harapan saya bisa kalian sampaikan, bisa kalian keluarkan kepada teman, orang tua, famili, kerabat, atau yang lain. Kadang-kadang bisa bermanfaat untuk mereka semua. Demi keselamatan kita, keselamatan keluarga kita, dan keselamatan teman-teman atau orang-orang yang kita cintai. Demikian dari saya, Serangkan Dimas Puan Sekali Umum, pada kali apa yang saya sampaikan, ada kesalahan kegelapan, saya mohon maaf yang besar-besarnya, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.